Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali lagi di hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita Di malam hari begitu banyak contohnya Cidukan dan kabar bahagia yang kita dapatkan Kita lihat di kabar pertama ada Cidukan Baby tadi sore nih para sahabat dia. Aduh, Masya Allah ekspresinya itu Ini membuat warga Konoha pun ini ketawa ngakak banget ya Lucu Ini ekspresinya Masya Allah Bang L emang selalu membuat warga Konoha bahagia Kita lihat para sahabat ya Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya persahabat dari aku Reni Riswanti mengatakan Bang, maaf bang, perut kondisikan bang depan cewek cantik itu katanya tuh <laughs> Ini cute banget Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat ya Ini aja cedokan juga malam hari ini Masya Allah Abang El tentunya lagi main bar dengan onti-onti Aduh Masya Allah yang membuat kita bangga sekali dengan Abang El Ketika makan nih para sahabat, ya Waktu disuapin tentunya mulutnya mangap Tidak tentunya para yang susah untuk makan Masya Allah Abang El emang anak hebat, anak pintar Ya Allah Masya Allah banget nih hanya doa terbaik yang selalu kita berikan ya untuk idola kesengan kita Kita lihat juga para sahabat. Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya para sahabat, dari akun IDN LNA mengatakan Tiba-tiba gua begah Liat L, WK, WK, Kayak yang nggak peduli siapa yang suapin Yang penting aku kenyang, katanya itu Ada juga persahabat tanggapan lain Dari Hakaniyati Masya Allah, Abang makanya nggak susah Ya anak, bikin seneng yang nyuapin Sehat-sehat terus, sayang Amin, Allah, amin. amin, Masya Allah Begitu banyak support dan dukungan Untuk BBL, memang BBL ini Enak hebat banget nih, disuapin Tentunya langsung mantap Tidak susah makan Ini anak hebat banget Mudah-mudahan sehat terus menjadi kebanggaan Kedua orang tua Kemudian juga perasaan selanjutnya Ini adalah cidukan juga Momen ketika BBL terjatuh di perasaan detik Detik-detik BBL jatuh Ini benar-benar Mirip banget papahnya perasaan ya. Mirip papanya banget Yang suka jatuh Aduh ini Masya Allah banget nih ada aja kelakuan aksi lucunya Baby BBL Bunda Leslie kejoran sampai kaget tuh per ya Tuh Bunda Lesi aja langsung kaget Dan langsung gendong Abang Fatih Masya Allah Ini luar biasa Lesor Family Keluarga yang sangat harmonis Keluarga yang bahagia Dan malam ini juga lagi pada makan nih sahabat, ya Di rumah Leslar ada geng Mama Yu Dan kita lihat juga per ya ini bukti nyata banget ya, kalau BBL itu memang mirip banget dengan papapnya. Ini seribu fix, no debat lagi nih, perzahabat ya. Abang itu papapnya banget. Papapnya Abang L, ini juga suka terjatuh dulu nih, perzahabat ya. Dan sekarang nurun, untuknya kepada BBL, yang suka terjatuh juga. Aduh, Masya Allah. Fix banget ya, ini benar-benar mirip banget dengan papanya, masyaAllah. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di IGN-nya Papa Bilar dua jam yang lalu mengunggah foto bareng dengan orang-orang hebat juga nih persahabat. Bismillah, project terbaru, bisnis baru, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses. Bismillah persahabat ya apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan oleh idola idolakesangan kita hari ini diberikan kemudahan diberikan kelancaran dan pastinya sukses. Kemudian juga persahabat kita lihat di storynya kak Sania malam hari ini terbaru. Terlihat persahabat dia ya, geng Mamayu lagi main di rumah Leslar. Ada kak Melody juga. Persahabat dia, ya, Insya Allah senang dan happy banget ketika banyak orang-orang baik yang tentunya selalu terus mensupport Leslar Family.